Hari ini kita akan membahas insulation tester atau alat uji untuk Tahanan isolasi. Alat yang kita pakai pada hari ini yaitu alat dengan merek Kyoki dengan tipe IR4056-21. Penampakannya seperti ini. Ini dusnya. Bentuk alatnya seperti ini. Mau tahu alatnya seperti apa? Check it out. Kita akan membahas ER 056 minus 21 atau insulation tester. Adapun yang kita akan bahas yaitu kita akan mereview alat ini. Kemudian kita akan melihat kita akan mendapatkan apa saja setelah kita membeli alat ini dan juga beberapa fitur atau kegunaan dari tombol-tombol yang ada di alat ini. Selain itu kita akan membahas bagaimana cara menggunakan alat ini. Oke, ini adalah merupakan dari Yoki ER 056 minus 21. Ini alatnya sudah saya buka ya. Di sini kita mendapatkan main unit dengan buku manualnya. Tapi di sini kita tidak menggunakan dua komponen ini, kita dulu. Ya. Oke, kita akan review. Pertama, kita akan lihat dulu dari spesifikasi alat ini. Secara umum, alat ini digunakan untuk menguji tahanan isolasi. dengan memberikan tegangan terhadap peralatan yang akan diuji. Alat ini mampu memberikan tegangan uji sampai dengan 1 kV atau 1000 volt. Tapi tidak hanya itu saja, alat ini juga memiliki fungsi untuk mengukur tahanan, continuity check, dan tegangan. Untuk pengujian tahanan isolasi, alat ini dibekali dengan 5 range tegangan uji, yaitu dari 50 volt, 125 volt, 250 volt, 500 volt, dan 1000 volt. Dan untuk tingkat akurasi sendiri, Yoki menjamin keakuratan pengukuran sampai dengan plus minus 2% reading dan plus minus 2 digit. Dan untuk nilai tahanan maksimal yang dapat diukur yaitu sebesar 4000 mega ohm atau 4 giga ohm. Untuk pengukuran tegangan, alat ini dapat mengukur tegangan AC secara otomatis dengan nilai maksimal tegangannya yaitu 600 volt AC dan 600 volt DC. Kemudian kita bisa lihat dari case -nya. desain dari case ini, ini sangat kompak ya, dan juga dia tahan banting sampai dengan 1 meter. Selain itu dia juga memiliki case yang aman dan desainnya yang unik. Kenapa dibilang unik dan juga aman? Karena jika kita lupa untuk memutar selector switch ini ke dalam posisi off, kita tidak akan bisa menutup case alat ini. Ini masih ada celah, ini tidak tertutup dengan rapat ya. Kita harus memutar dulu selector ke posisi off. Baru kita bisa menutup case-nya dengan rapat. Nah, seperti Karina beberapa aksesoris yang akan kita dapatkan. Di sini ada empat buah baterai. Kemudian ada strap. Ini fungsinya untuk kita kaitkan alat ini ke leher kita. Supaya tidak mau terjatuh, kemudian ada tang jepit buaya. Nah, ini maksudnya ini untuk menjepitkan taslit Earth ke baut grounding. Gitu. Jadi, kita tidak perlu menusukkan taslit, kita hanya tinggal menancapkannya saja. Kemudian, di sini ada kabel taslitnya, warna hitam. Ini untuk earth atau grounding, dan juga ada taslit yang... Modelnya suntikan, jadi kita bisa yang saja ke terminal bondingnya Dan yang menarik, untuk tipe er 4056 21 dia memiliki taslit dengan tipe L9788 minus 11. Taslit ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai injektor tegangan dan juga sebagai indikator komparasi pas atau fail. Untuk indikator pas atau fail, di sini terdapat LED kecil. Jika pada saat pengujian, dinyatakan fail atau hasil pengukuran di bawah nilai komparasi, LED ini akan menyala berwarna merah. Dan sebaliknya, jika dinyatakan pas atau hasil pengukuran di atas nilai komparasi, LED ini akan menyala berwarna hijau. Dan untuk tombol injektornya ada di sebelah sini. Dan juga terset ini memiliki lampu di depan sini. Lampu ini akan menyala jika lampu pada main unit menyala lampu ini akan membantu kita pada saat pengukuran di situasi yang gelap. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari tombol-tombol yang ada pada alat ini. Di sini saya bagi menjadi tiga bagian. Yaitu di sini ada tombol untuk injektor atau untuk pengukurannya. Jadi dia memiliki dua cara untuk melakukan pengukuran. Yaitu pertama kita bisa tekan alatnya di sini untuk melakukan injeksi atau kita angkat bagian sini. Tapi untuk tipe ER056901 ini dia juga memiliki satu cara lainnya yaitu dengan menggunakan probe warna merah tadi. Jadi di probe itu dia sudah memiliki tombol untuk injek dan juga memiliki lampu untuk indikasi pas atau fail-nya. Selanjutnya di sini ada bagian selector switch-nya. Di sini ada beberapa fungsi. Ada untuk pengukuran tegangan bisa AC atau DC dan juga pengukuran tahanan atau continuity Di sini ada email range pengujian. Pertama ada 50 volt, 125 volt, 250 volt, 500 volt dan 1000 volt. Jika kita menginginkan pengujian di 500 dan 1000 volt, di sini ada tombol release. Dia akan menyala dengan sendirinya. Dan ini maksudnya adalah kalau kita ingin melakukan pengujian pada tekanan tersebut, kita harus menekan tombol ini terlebih dahulu, baru kita bisa melakukan pengujian. Ini fungsinya adalah sebagai pengaman. Selanjutnya di sini ada empat tombol fungsi. Yang pertama ini like atau tombol LED. Jadi layar ini akan berwarna putih kalau kita akan LED. Dan di sini ada untuk zero adjustment atau kalibrasi. Kemudian di sini ada fungsi komparator. Kemudian disini ada tombol release untuk pengujian di 500 volt dan 30 volt. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut. Pertama-tama kita pasang dulu test lead nya Untuk teslit berwarna hitam ini kita sambungkan ke terminal ground. Dan untuk teslit berwarna merah kita sambungkan ke terminal lain. Bentuk dari soket untuk teslit ini sebagai berikut. Kemudian kita tinggal pasang aja. pastikan koneksi dari kedua teslit ini terkoneksi dengan baik. Seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengujian untuk ketahanan isolasi. Pertama, kita atur dulu selector tegangan uji yang akan kita terapkan. Contohnya di sini saya akan menerapkan untuk di tegangan 250 volt. Dan jika terlihat gelap kita dapat menyalakan lampu LED-nya dengan cara menekan tombol light di sini. Untuk tipe minus 21 dia memiliki test lead yang juga memiliki lampu LED di sini. Jadi jika kita menyalakan lampu LED pada alat, lampu pada test lead pun akan menyala secara otomatis. Selanjutnya, jika kita ingin mengatur komparator, kita dapat menekan tombol COM pada alat menekan com kemudian kita atur nilai yang akan kita jadikan sebagai nilai referensi atau nilai komparator bisa dengan menekan tombol COM atau tombol Zero Adjustment Sini saya akan mencoba mengatur ke nilai 5 Mega Ohm untuk mengatur nilai komparator pada tegangan 500 dan 1000 volt itu caranya berbeda seperti ini kita atur dulu 500 di sini tombol release akan menyala. Maksud dari tombol release ini adalah untuk membuang sisa arus atau mendischar arus yang ada di dalam alat setelah pengukuran sebelumnya. Jadi lebih aman. Maksud lain dari release ini adalah supaya teknisi atau pengguna alat ini tidak terkena kejutan listrik. Kita lanjut cara mengatur nilai komparator. Di sini pertama kita tekan dulu tombol release-nya. Baru kita bisa mengatur nilai komparatornya Seperti ini Untuk penentuan nilai komparator Anda bisa melihat pada kuil untuk di Indonesia Dan untuk standar IC, untuk standar internasional Dan disesuaikan dengan target uji yang akan diuji Oke sekarang kita mulai pengujiannya di sini saya menggunakan kawah meter sebagai target ujian dan di sini saya memutar selector di tegangan uji 1000 volt dan juga saya sudah mengatur komparatornya ke nilai maksimal komparator alat ini yaitu 4000 mega ohm atau 4 kiga ohm pertama release dulu kemudian yang lain kita tancapkan ke bagian lainnya dan yang hitam kita tanjapkan ke body saya akan menekan tombol measure pada teslat ini supaya memudahkan saya dalam pengujian. Selanjutnya, saya akan melakukan pengujian dengan target uji yaitu kabel. Caranya sama seperti tadi, kita putar dulu selektornya, kemudian kita atur komparatornya. Setelah itu kita rilis tombol rilisnya Yang merah kita taruh di lainnya dan yang hitam kita taruh pada bodi kabel. Untuk isolasinya Selanjutnya, saya akan melakukan pengujian pada power supply. Di sini saya menggunakan power supply yang sudah rusak. Kita lihat bagaimanakah kondisinya. Di sini saya menggunakan tegangan uji 1000 volt. Kita rilis dulu. Ternyata fail ya. Saya lihat lampu pada tester menyala. Dan indikator pada alat berwarna merah. Selanjutnya, kita gunakan alat ir 4056 sebagai pengukur tegangan AC Pertama, kita putar dulu selektor ke bagian voltase Kemudian langsung saja kita test tes nya tidak usah ditekan tombol measure nah, Seperti itu Maksud lain daripada pengukuran tegangan AC ini adalah, jika kita ingin mengukur tahanan isolasi kita dapat memastikan target uji yang akan kita uji ini benar-benar tidak bertegangan karena itu kita harus mengukur dulu target ujinya karena kalau target pengujian yang terdapat tegangan maka hasil pengujiannya tidak akurat atau bisa sangat berbahaya karena alat ini menginjikan arus sedangkan target pengujiannya juga memiliki tegangan atau arus selanjutnya saya akan menggunakan alat ini sebagai pengukur tegangan DC maksud lain dari pengukuran tegangan DC sendiri ini sama seperti tegangan AC jadi kita harus memastikan dulu target pengujiannya itu bebas dari tegangan listrik oke kita langsung saja didapatlah hasil sebagai berikut jadi tegangan AC atau DC yang akan diukur langsung terdeteksi otomatis oleh alat ini Sekian video review ER4056-21 Jika ada pertanyaan, dapat langsung mengenai kurses website kami Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen yang kami Sampai jumpa di video selanjutnya